Yo, Granny Yo, palanya botak, giginya ompong, gak suka mandi Yo, Granny Yo, perutnya besar, seperti orang yang sedang hamil Yo, Granny Yo, kulitnya kering, seperti kentang, kentang gak FD. Yo, Granny Yo, mukanya cantik, cantik sekali, seperti Barbie. A little fluffy birdie